Day. Thank you, the new day! you, best friend! Di <laughs> ada, background bagus, mata Ini dia, geng Terima kasih soal nonton Akhirnya nonton bertiga, now showing Karena kita jalannya cuma bertiga, nggak ada yang ngontonin Akhirnya kita ambitionin, taruh kamera di bawah <laughs> <laughs> Dia. Kalau di Surabaya sekali ini langsung mumpul gitu ya, nggak usah ngomong, nggak usah janjian. Ayo cuel, woi jalan <laughs> Padahal nih nggak apa-apain, cuman kadang ya duduk-duduk gini makan muter-muter. Jadi <laughs> pada di rumah kan maksudnya bosan, ya. tapi nggak ya, tiap hari jalan, Enak itu Boleh terus. Iya, ininya kamu nanti ada ini. Terus. Sini. Thank, thank. You. Girl, thank you so much gak ada Natalnya guys best friendku yang dari jauh sekali dari apa dari dari mana dari Surah oh ya ya eh. by the way dia dari China ya oh, <laughs> maksudnya nah. maksudnya baru balik dari China ya kayak eh, gitu nih kira-kira menyebarkan orang oh jangan oh, jangan nggak oh, bisa masuk kalau kamu nggak lakukan itu kita kita merencananya mau nonton Wonder Woman Wonder Woman kah Yes, number one. Karena ini maunya enggak gede banget. Jadi kita nonton aja. Jangan difoto aku bawa Ayo dia request dong. Foto oh, dulu ya. Foto Ayo oh. ada background. No showing. Now Oh, sini toh. Jangan Jangan Berani nonton? Berani, nanti tidurnya nggak berani <tuh ternyata> Nontonnya berani, tidurnya nggak berani Ini loh Asyidu <tuh ternyata> Allah, Ini cinta ini sih action ya ini keren sih, soalnya yang pertama aja keren tapi keren suka gak lho? Wonder Woman suka sih, aku suka Cindy kau gede ini lari kebenaran ya? iya, kakak kebenaran kejujuran <laughs> ayo kasih Lu banyak, banyak, ih kami kesuka KKN Kota Penari dong. Kota. Apa? Kami KKN Kota Penari. Eh, kota desa desa. Eh, nonton ya, Ayo, ayo. apa-apa layernya di bawah, ya. yang abu-abu yang kosong, abu-abu kosong, mungkin wow. terisi semua nih, hmm. setengah, setengah, setengah, setengah. Eh. ini bisa, langsung kita, ini bisa nih, oh, enggak kan ini kan kosongnya oh, Di jaraknya, jaraknya. mau hmm. gimana, di F kayaknya, di F aja dah, sini samping, satu dua, kita di depan sini, ini siapa dia? 14, 12 10. Yang 14 12 10. Yang di. Nggih, nggih. Aku luwih aja apa? Ini aku kok iso kuwi, kos enggak terlalu dekat kan? Kalau ekspo kan? ada isi ya Pak? Yang 14 15, 15 16. Ada. Oh, uh, 15 ada orangnya. Yang... Ini dia, guys. Terima kasih sama, so... Terima kasih. Oke. Di depan, eh, Sudah beli? Yang nomor satu ayo kita perlu ya, ini, ini juga bagus loh oh, iya, iya. ada akhirnya nonton bertiga now showing Wonder Woman ini ini 13 plus plus okay. ya Bukan anak nih Bukan 17 Kembali waktu SMA dong SMA kita baru berapa nih? 12 SMP 16 16, 17, 18 Kita mau foto Buka aja maskernya Habisan nafes kalau mau pakai masker seperti biasa, kalau ada pertemuan apapun itu, kita perlu yang namanya update instagram ya, ya, ya. Apalagi itu, kalau lagi apa nonton kan, ya, dong. Ya. Kita bioskop ya. kan mana? Iya Gimana? Gimana? kita Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? ini mereka berdua itu teman sekelas bahasa SMA terus tuh A ini hanya A ini hanya tetangga kelas depannya mau foto-foto ayo ini kita jalan keluar terus, seru kayaknya ah, ikutin vlognya Joy terus ya karena kita next year kita mau pergi ke tempat yang jauh keluar Kred, masih kreat, masih rahsia Sensor-sensor Pokoknya Pokoknya ikutin aja Story Kalista langsung masuk loh <gulur> Oh udah masuk udah tuh? Masuk. Udah ya <gulur> Udah masuk Eh, kita lewat ya? Oh enggak ya? <gulur> Ini Ini. kita mau foto guys tapi nggak bawa tripod dan kita udah tadi udah nyuruh orang yang ada di depan jadi gini lah panjang-panjang. Cerco. Cerco. Sekarang banget ke Sekarang aja udah dapat uang gaji dari kampung. dan itu aku Iya. Kayak sekarang ini. Kita kalau satu minggu bertemu ya nggak habis ceritanya ya. habis hari ketemu aja habis. Iya loh. Di hp aja gitu. Kan, terima kasih. Udah selesai Gimana, gimana, gimana? Ketika, gimana? Sangat bagus banget, bagus ah. banget Mungkin nonton lagi Seru banget <tuk> Endingnya emang ngecewakan sih Seru, seru, seru Ketika, Aku suka bikin yang terakhir Pesannya yang... Oh Pesan ya? Yang, <tuk> <okay, kita tuk> yang, yang pas mereka... Pas di si... Kebenaran itu loh Siapa aja namanya? Lupa deh aku dia dan dia Oh my god. Dia sampai catat tuh. Ya recommended sih Wonder Woman nya Ending tuh kayak aneh gitu loh endingnya tuh lu kira ini Wonder Woman nya bakal action yang gimana Ternyata, murid oh. dia lebih menekan ini Pesan itu loh, stop stop Tumpah yeah. lagi mas Christmas support Harusnya yeah. ya. ya. kan? yeah. uh, yeah. ini tayang Januari ya? Ini cowok-cowok sekarang Pas, pas momennya Dan pas momennya Corona, bisa so kayak Corona gitu yeah. Iya so so. yeah. aku kalau pakai kostum si Asterina itu, itu yang terakhir kan. itu Asteria, tuh. Dia, uh. dia. moral. Mungkin karena pandemi kali ya. Kan gak bisa nge-record tuh. Enggak, dia mereka enggak bisa action. <laughs> ya juga sih. Bisa aja karena di tahap awal-awalnya tuh. Oh, okay. itu kan nanti next ya ternyata kalau itu. Dia kan uh, antero 3 itu loh. ya. Cuman aku suka yang ini, baju-bajunya cewek-cewek itu yang putih itu loh. itu jadi model semua model. Ah, yang bagus body. banget. <SILENCAPAN>: itu bodinya barbara pasnya ke fitness <SILENCAPAN: <SILENCAPAN: oh my god teruslah teruslah teruslah teruslah dia teruslah teruslah teruslah teruslah Oh dia, dia, dia wish di, um, Gari-gari yang singa-singa Cita-cita Nggak ngarep-ngarepin si dianganya tuh punya trik baru gitu Entah dia menghilang atau apa, Ternyata dia cuma-sip Untuk memapaskan semuanya Dan itu kayak, oh DC berarti mau pulang Satu hari yang beda ya, Salah sesai Iya Biasa ya, kan action banget ini nggak terlalu